Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat damar wabarakatuh channel Wah, minggu lalu saya beli kambing ini anakan -an. sebenarnya ini anakan -an ini jenis induit itu nah, cuma ini nggak mau menyusui nggak tahu kenapa gf dah penting lagi ini anak-an -an berapa ya 2 bulan seharusnya masih nyusu. karena sudah tidak mau menyusui lagi induknya tak belikan susu sapi segar ini setiap setiap pagi biasanya dikasih susu nanti tak coba tak kasih susu lagi ini induknya silangan texel terus ini bapaknya silangan garut bisa dilihat kupingnya kecil bulunya bulu kapas bulu lembut texel kalau telinganya Telinga garut Meskipun garut aslinya itu enggak ada telinga sama sekali Ini sudah mulai jina Coba tak cek Susunya di kulkas masih ada Atau tidak kalau masih ada Tak berikan ya, Kita cek Di kulkas apakah susunya masih ada Oh masih ada Ini masih ada kita tuangkan dulu bentar ya ini udah saya tuangkan di botolnya Miyuki eh, setengah aja ini susu segar yang saya beli dari tetangga soalnya di sini ada beberapa tetangga yang ternak sapi susu kemarin itu sapinya baru lahir satu mingguan terus ini susunya masih susu awal susu dua hari ini ada masih pakai encer kolostrum. coba tak berikan kepada ini kambing saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ini udah jinak. Hmm, dari atas saja biar bisa kerekam. Sini sini sini. ini lahap sekali ini warnanya putih polos kemudian kaki-kakinya besar seger sekali nampaknya jadi didengarkan dengan jelas suara dotnya Nih badannya masih gendut Nyam nyam nyam, nyam, nyam, nyam. Beberapa hari laru karena ini susu Masih agak kolostrum itu enggak begitu suka, tapi kenapa hari ini dia sangat suka sekali? Mungkin hari ini dia haus banget. Ini pagi hari jam 8-an, makasih. Hampir habis. Hampir <tuh sesuai> habis. Sudah lagi habis. Hmm, ini badannya, badannya gemuk sekali. Bulunya bulu kapas. Ini hampir habis, hampir habis. Ini masih sedikit loh. Ini nih Ah, udah selesai. Ini ini dari sini. Nyum, nyum, nyum, nyum. sini sini sini ini loh masih loh sudah. sudah habis sudah habis sudah habis sudah habis ya teman-teman ini udah selesai ngasih minumnya kita <tuh> lihatin kaki-kakinya itu kaki-kakinya kokoh sekali semoga ini jadi kambing yang besar, ini bulu bulunya bulu badannya bulu kapas, kaki kakinya besar besar sekali. Nah, ini biasanya satu botol ini untuk berapa sehari, setengah botol untuk untuk sehari, tapi sekarang sudah mulai suka, tadi setengah ini satu minuman, jadi sudah lahap sekali untuk minumnya sekarang. <tuh> Duh, dari belakang kita lihat kaki kakinya sangat-sangat besar dan waktunya makan